AC Milan nah, Hotspur. Will play against Tottenham. AC Milan akan menghadapi Tottenham Hotspur pada babak 16 besar Liga Champions Eropa musim 2022-2023. Sejatinya tim ini bukanlah musuh bebuyutan yang rutin bertemu di pagelaran Eropa. Tercatat keduanya baru bersua sebanyak 4 kali. Masing-masing dua -masing kali di UEFA Cup dan dua kali di Champions League. Dari keempat pertemuan tersebut, Tottenham memiliki catatan yang lebih baik dari Milan, dengan dua kali kemenangan dan dua kali hasil imbang. Namun ada satu kejadian yang mungkin tidak akan dilupakan begitu saja oleh penggemar kedua tim. Yaitu kalau General Gattuso marah besar hingga menanduk dan memiting Joe Jordan dan berseteru dengan orang-orang yang berada di Bandspur saat itu. Gennaro Gattuso memang dikenal sebagai pesepak bola tangguh sekaligus ganas saat masih membela AC Milan. Layaknya prajurit Spartan dengan postur kekar, rambut panjang, dilengkapi dengan wajah brewokan serta sorot mata tajam dan gagah berani, membuat ia sangat disegani dalam dan di luar lapangan. Modal tersebut hampir menjadi sempurna saat dibumbui dengan sikapnya yang temperamental dan berapi-api saat bertarung di lapangan. Julukan Rino atau si Badak. Memang sangat tepat untuk dilekatkan pada seorang Genaro Gattuso. Selasa 15 Februari 2011. Kala itu Milan menjawab Tottenham pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang digelar di San Siro. Saat itu laga memang berlangsung panas sejak awal. Dan tensi panas tersebut memuncak setelah Spurs mencuri keunggulan di menit 80 melalui sepakan Peter Crouch. Bermula dari tekel horror Flamini, ini, bersitegang tegang dengan staff pelatih dari Spurs yaitu Joe Jordan. Saat itu Gattuso terlihat sangat marah hingga memiting dan menanduk Joe Jordan. Joe Jordan sendiri tak menunjukkan ekspresi takut ataupun terintimidasi. Ia meneriaki Kapten Milan tersebut dan malah membuat situasi semakin tak terkendali. Jordan sendiri sebenarnya merupakan mantan pemain asal Skotlandia yang pernah membela Milan pada musim 1981 hingga 1983. Dan dulu ia sangat dihormati di San Siro. Namun, Gattuso sama sekali tak memperdulikan hal tersebut. Butuh 5 hingga 10 orang untuk menahan Gattuso dari tindakannya yang semakin brutal. Sebagian kabar menyebut bahwa kemarahan Gattuso semakin menjadi setelah Jordan menggerutu dan menyebutnya bajingan Italia. Tentu perkataan tersebut tidak akan bisa diterima oleh seorang Gattuso yang memiliki jiwa Italia yang lekat dalam dirinya. Namun, dalam sebuah wawancara, Joe Jordan tidak mengakui kalau dirinya melontarkan kata-kata tersebut. Setelah berhasil dipisahkan, situasi pun mereda dan pertandingan pun dilanjutkan. Skor 0-1 untuk kemenangan Spurs tidak berubah hingga pertandingan usai. Keesokan harinya, Getuso secara jantan mengakui kalau ia telah gagal mengontrol emosinya dan meminta maaf atas kelakuan buruknya tersebut. Namun, karena akumulasi kartu, ia tidak bisa membela Milan di leg kedua. Dan Milan harus tersingkir dari Liga Champions setelah gagal mencetak gol di White Heartland. 7 tahun berlalu, pada 2018, Gattuso dan Jordan akhirnya berdamai. Postingan Twitter AC Milan pada Mei 2018 menunjukkan sebuah foto di mana keduanya memegang jersey Milan yang diberi nama Jordan lengkap dengan caption "Dua petarung di foto yang sama." <San> I want to see you cry, and mommy goes...